Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini persahabat, ya, Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-12 bulan suci Ramadan Alhamdulillah para sahabat yang mudah benar-benar terus semangat untuk beribadah persabati ya dan menebar kebaikan. Semoga puasa kita tentunya menjadi berkah membawa keberkahan untuk warga Konoha kita semuanya pastinya yang menjalankan ibadah puasa. Amin. Berikutnya, persahabatan kita lihat nih. Ke kabar pertama, ada momen spesial duet Bunda Lesti Kejora dengan salah satu fans yang tentunya bertemu langsung dengan Bunda Lesti Kejora di acara Festival Ramadan Indosiar semalam. Senang banget nih, persahabatan ya, langsung ketemu dengan Bunda Lesti. Apalagi mereka berdua langsung duet, loh, luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita sampai ekspresi happy asmara aja yang persahabat ya kagum ketika melihat duet Bunda Lesti dengan salah satu fans sejati momen ini pun direpost kembali oleh Anggun mr.mrs.mrb_ ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini setiap dengar lagu Ku lepas dengan ikhlas pasti flashback ke awal-awal Leslar deket. Kangen banget ngeliat mereka nyanyi lagu, lagu kebangsaan Leslar, masyaAllah banget ya. Semalam memang Lesti dan salah satu fans ini duet lagu lepas dengan ikhlas. Suaranya memang luar biasa, bikin takjub dan kagum. Dan untuk berikutnya juga, persahabat. Di sini ada sebuah kabar viral. Ini nonton persahabatan mencoreng nama Leslar. Kita lihat di unggahan akun Leslar Indonesia 2020. Ada sebuah postingan malu banget gua sampai segitunya termasuk LLI atau Leslar Lovers Indonesia dicoreng nama baiknya. Pantes nggak aktif lagi. Himbauan buat kalian semua apabila menemukan fanbase Leslar tidak aktif udah lama dan mencurigakan unfollow aja, kecuali ada alasan dia tidak aktif terkejut gua lihat komen dia di lapak orang minta-minta itu tentunya postingan yang diunggah persahabat ya salah satu fanbase ini apalagi memakai nama Leslar nih persahabat ya lapak orang lain sambil minta-minta ini mencoreng banget nama Leslar dan kita lihat persahabat Leslar Sajak pun ini mengunggah sebuah kalimat komentar langsung dari Leslar Lovers Indonesia Unscore Official. Di sini kita lihat persahabat ya, di lapak Bang Atta dan Mbak Im Wong. Bang Atta, Halilintar, Mbak Im Wong, tolong bantu saya Bang, saya beneran tidak minta uang kok Bang, katanya itu persahabat ya. Dan kita lihat jawaban komentar dari akun Reumeko. Tolong jaga nama baik fans Anda. Kalau mau minta-minta pakai akun asli, jangan bikin malu tuh persahabat ya. Dan di sini juga ternyata mengatasnamakan L2W tuh persahabat. Ini sih buruk yang pengen kita diketawain oleh fans ono. Oh, ini tentunya mencoreng banget nama Leslar apalagi admin L2W di bawah bawa persahabat ya sampai L2W juga nih. Nuliskan sebuah kali klarifikasinya, persahabat, di laman akun Instagram pribadinya, L2W, ini memposting sebuah kalimat klarifikasi. Klarifikasi admin L2W, Bismillah. Mohon maaf sekali, awalnya kami tidak ingin menanggapi. Karena bagaimanapun bukan ranah kami berkomentar, tetapi karena nama kami disangkut pautkan dengan segala kerendahan hati, kami menyatakan bahwa akun tersebut tidak pernah menjadi bagian dari L2W sejak dahulu. Dan kami tidak pernah melakukan hal yang sama dengan akun tersebut L2W sampai hari ini. Insya Allah masih melakukan proja Ramadan. Inilah bentuk Tanggapan dan klarifikasi Dari L2W langsung nih Persahabat ya Karena L2W tentunya Tidak Termasuk persahabat ya Dalam fanbase Yang mengatasnamakan Leslar Dan kita lihat juga persahabat L2W kembali meneruskan sebuah Kalimat Mohon maaf karena pertama kami di bawah-bawah Maka kami perlu klarifikasi bahwa yang dimaksud akun moyang BBL LLC21 Bukanlah admin L2W Kami punya banyak donasi dan insya Allah kami sampai hari ini amanah Bisa dicek di akun kita bisa dan dokumentasi jadi pantang bagi kami Seperti oknum admin tersebut Sejauh ini kami hanya ingin berbuat baik dengan membawa nama Leslar, dan kami selalu berusaha melakukan yang terbaik Ini sepertinya persahabat ya Akun tersebut ini mencoreng banget nih Ini bikin warga Konoha persahabat ya malu banget nih Mengenai salah satu fanbase mengatasnamakan Leslar Ini minta-minta di lapak orang lain persahabat ya Yuk menjadi fanbase yang baik, menjadi Fans yang tentunya smart, jangan sampai kita merugikan idola kesenangan kita dan orang lain Kalau kiranya persahabat ya ada akun yang menjelekkan memfitnah Tentunya unfollow saja langsung persahabat ya sama-sama ya, berbuat baik apalagi di bulan suci Ramadan Mudah-mudahan selalu menebar kebaikan dan pastinya, persahabat, kita juga masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya di hari ini. total stay tune dan pentingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini, persahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar ya. Saya ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.